manfaat biji mahoni untuk kesehatan. Penjelasan mengenai kandungan dan manfaat biji buah mahoni di bawah ini bagaimanapun masih terbatas pada konsep teoritis dan sejauh ini petunjuk yang menegaskan khasiat biji mahoni semata-mata didasarkan pada laporan anekdotal. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengklarifikasi efek menguntungkan dari biji mahoni ini dan juga efek sampingnya. 1. Hipertensi Manfaat biji mahoni yang pertama yaitu mampu mengobati hipertensi. Cukup dengan mengumpulkan 8 gram biji mahoni, lalu seduh dengan 2 gelas air panas. Setelah dingin kemudian saring dan bagi menjadi 2 bagian gelas. Minumlah di pagi hari dan sore hari. 2. Mengendalikan gula darah Manfaat lainnya adalah biji mahoni bisa digunakan untuk mengobati diabetes atau kadar gula darah tinggi. Konsumsilah setengah sendok teh bubuk mahoni dengan air hangat sebelum makan. Akan membantu Anda mengurangi dan menstabilkan gula darah Zat saponin di mahoni adalah yang paling berperan dalam membantu menurunkan kadar darah menjadi normal 3. Penolak serangga khasiat biji mahoni ketiga yaitu sebagai penolak serangga Apabila biji mahoni ini dibuat menjadi bubuk, bisa berfungsi sebagai obat semprot serangga Bagi mereka yang tinggal di daerah tropis atau yang cukup banyak terdapat serangga bisa menggunakan bedak mahoni sebagai tambahan asupan untuk membantu memperkuat tubuh melawan penyakit yang disebabkan oleh serangga atau ditularkan oleh serangga. 4. Mengobati Sembelit Biji mahoni juga bisa digunakan untuk menyembuhkan sembelit. Konsumsi buah ini, tumbuk, lalu campur dengan air hangat untuk menghilangkan sembelit. 5. Nyeri Haid Salah satu cara untuk mengatasi rasa sakit saat haid adalah dengan menggunakan obat herbal dari biji buah mahoni. Mengonsumsi biji buah mahoni pada awal siklus haid akan mengurangi rasa sakit. 6. Membuat wanita lebih subur. Entah bagaimana, mengonsumsi satu biji mahoni setiap hari akan meningkatkan kesuburan Anda. Apalagi jika Anda seorang wanita yang belum mempunyai anak dan ingin sekali merasakan kehamilan. 7. Meningkatkan nafsu makan. Jika Anda sering kehilangan nafsu makan Anda, maka mahoni bisa dijadikan solusi. Cukup konsumsi satu biji setiap hari. Sampai mendapatkan kembali nafsu makan Anda lagi 8. Menyembuhkan demam dan pilek Hasiat biji mahoni diantaranya juga bisa untuk menyembuhkan flu, pilek, dan demam Ambil setengah sendok teh bubuk mahoni campur dengan air panas seperempat gelas beserta satu sendok makan madu Minum selagi masih hangat, minumlah 2 sampai tiga kali sehari 9. Eksim dan rematik Ambil setengah sendok teh bubuk mahoni lalu masukkan ke dalam setengah cangkir air panas Tambahkan 1 sendok makan madu Minumlah selagi masih hangat Lakukan 3 kali sehari 10. Manfaat lain dari mahoni Ekstraksi buah mahoni dan bijinya adalah suplemen kesehatan yang kaya nutrisi Manfaat biji mahoni yang lainnya adalah Membuang radikal bebas dengan antioksidan Mengurangi lemak dalam aliran darah Mampu mengurangi tingkat kolesterol Dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Mengonsumsi biji buah mahoni secara teratur akan membantu untuk meningkatkan kesehatan yang membuat hidup menjadi lebih berkualitas. Efek samping biji mahoni. Kunci agar terhindar dari efek samping adalah mengonsumsi dengan kadar aman yang direkomendasikan. Saponin, terlalu banyak mengonsumsi saponin akan menyebabkan batu empedu. Saponin juga bertindak sebagai steroid. Flavonoid, konsumsilah flavonoid dalam jumlah yang tidak lebih dari 200 mg. Umumnya Menurut tradisi dan adat kebiasaan mengonsumsi biji buah mahoni cukup satu biji setiap hari. Dari situ saja sudah cukup untuk mendapatkan efek bagi kesehatan seperti yang diharapkan. Selalu konsultasikan dengan dokter kesehatan untuk informasi, keluhan dan bantuan kesehatan lebih lanjut. Karena relatif tidak adanya penelitian yang konklusif mengenai buah mahoni dan efek kesehatannya, maka efek samping buah mahoni ini sama tidak jelasnya dengan manfaatnya. Memang saat ini tidak ada laporan konsumen yang mengatakan bahwa buah ini menyebabkan efek samping. Namun, berdasarkan teori ilmiah yang telah teruji, memang ada efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi jika ramuan flavonoid aktif dikonsumsi secara berlebihan. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Free Radical Biology and Medicine, flavonoid memiliki kecenderungan untuk memiliki sifat mutagenik dan genotoksik. Pada dosis normal, Sifat berbahaya tersebut tidak akan muncul, dan flavonoid tetap bermanfaat. Jika diminum secara berlebihan, antioksidan ini akan berubah menjadi prooksidan dan mutagen. Konsumsi flavonoid yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya bumerang yang lebih berbahaya bagi tubuh. Mengenai bibit mahoni untuk menstruasi, kami belum mendapatkan referensi yang tepat mengenai dampaknya terhadap kesehatan. Meski saat ini belum ada penelitian tentang buah mahoni yang mengadopsi teori ini, lebih baik berhati. Hati saat mengonsumsi biji buah Mahoni ini.